Assalamualaikum teman-teman semua dimanapun berada ketemu lagi bareng gua Cacung di channel Sebatang Pohon di video kali ini gua kedatangan satu buah paket yang datang dari Jamtangan.com atau MacWatch ini adalah toko favorit gua setiap kali gue beli jam tangan pasti belinya di Jamtangan.com oke mau tahu apa isi di dalamnya kita langsung unboxing aja yuk Dan ini dia isi dari paket gua Yaitu satu buah jam tangan Casio seharga 400 ribuan Dan ini adalah kartu garansinya dari MacWatch Kita lihat jam tangannya yang gua beli yaitu Casio harga 400 ribuan Satu dua tiga Ini adalah seri Casio MTP1335 Nah ini dia jam tangannya Dan inilah yang akan kalian dapatkan ketika kalian beli jam tangan Casio MTP1335 ini di Watch. Yang pertama kalian bakalan dapetin unit jam tangan Casio MTP1335 yang asli original. Kemudian ada hang juga. Terus kalian akan dapet box kaleng Casio seperti ini. Terus ada juga Casio Analog. Ini adalah uh, Casio Modul ya, petunjuk penggunaan, setting dan segala macam. Terus ada juga ini Waranti Card. Ini garansi internasional yang di dalamnya terdapat berbagai macam bahasa. Terus yang terakhir kalian bakalan dapat kartu garansi dari MacWatch. Perasan pertama pas gue lihat jam tangan ini adalah, ini jam tangan dengan model klasik yang desainnya cukup simple. Pada dialnya hanya ada fitur day and death yang berada di jam 3, ada logo brand Casio yang tepat berada di jam 12, dan ada keterangan water resistant 50 meter yang berada tepat di atas jam 6. Marker yang hanya berupa balok-balok panjang tanpa angka, serta jarum jam yang berbentuk sword atau pedang membuat jam tangan ini semakin terlihat klasik, namun tetap berkelas. Untuk spesifikasi dari Casio MTP1335 ini, memiliki uh, diameter sebesar 37,8 mm, kemudian memiliki ketebalan 9,7 mm dan look wide nya sendiri sekitar 19,6 mm atau sekitar 20 mm kemudian untuk uh, beratnya beratnya hanya sekitar 103,8 gram itu pun sudah termasuk strap bracelet nya guys untuk case material dari jam tangan Casio MTP1335 ini, menggunakan bahan stainless steel, begitu juga dengan strap bawaannya yang berbahan stainless steel. Untuk glass materialnya, atau kacanya sendiri, sudah menggunakan mineral kristal, yang pastinya lebih tahan gores dan lebih jernih, bila dibandingkan dengan kaca resin biasa. Kemudian untuk claspnya ini menggunakan uh, folding clasp jadi belum ada pengaman dual button push jadi tinggal di congkel aja kayak gini dan ketika memasang tinggal ditekan aja jam tangan Casio MTP1335 ini memiliki beberapa fitur diantaranya fitur day and date atau fitur penunjuk hari dan tanggal kemudian fitur water resistant 50 meter yang sudah pasti jam tangan ini aman untuk dipakai berenang kemudian jam tangan ini juga sudah dibekali dengan fitur luminous yang terletak di hands atau jarum jam dan jarum menitnya kita akan lihat seberapa terang fitur luminousnya kita akan matikan lampunya seperti yang kalian bisa lihat fitur luminousnya cukup terang Walaupun ini bukan yang paling terang, tapi menurut gue ini adalah fitur luminous yang terbaik di kelas harga Rp 400000 Dan pada akhirnya gue harus ngasih alasan kenapa jam tangan Casio MTP1335 ini layak untuk dibeli. Yang pertama, dengan harga yang cuma 400 ribuan, kalian bisa dapat jam tangan merek Casio yang pastinya nggak malu-maluin buat dipakai. Nah yang kedua, adanya fitur Water-resistant 5 ATM atau 50 meter, yang pastinya jam tangan ini mampu menemani aktivitas kalian dalam segala kondisi, termasuk saat harus menerjang hujan atau bahkan harus terjun ke dalam kolam renang. Yang ketiga, jam tangan ini sudah disenjatai dengan japan movement, sudah pasti, jam tangan ini memiliki kualitas ketahanan dan akurasi yang baik. Didukung dengan baterai tipe SR626SW yang mampu bertahan hingga 2 tahun, semakin melengkapi ketangguhan dari jam tangan Casio MTP1335 ini. So, buat kalian yang lagi cari-cari jam tangan dengan budget sekitar 400 ribuan, Casio MTP1335 ini menjadi jam tangan yang sangat recommended buat kalian. Oke, gua rasa cukup sekian dulu video dari gua. Silahkan klik tombol like-nya kalau kalian suka sama video ini. Dan dislike aja kalau kalian nggak suka. Oke, terima kasih. gua Cacung. Assalamualaikum.